yang sudah mereka hadapi minggu yang keras mereka lalui dan ini adalah saat kesempatan yang sangat besar untuk mereka dapatkan tapi Evos Legends dengan pergantian Pentagon menolak dengan pasti tapi apakah Alfarigo mampu mendapatkan dua poin penuh atau ada game 3 untuk Evos Legends Every Arena tepuk tangannya let's go go to the lane of down. Field, ini dia yang akan kita lihat apakah ini Welcome waktunya untuk Alterigo bersinar dengan 2-0 atau Evo Legends masih bisa untuk menahan setidaknya memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga tapi Dreams bakal bermain lebih agresif kali ini masuk ke area jungle. masuk ke dalam kandang dari tim Alterigo dan Dreams tidak akan terlalu memaksakan dengan masih romernya akan bermain lebih sabar lagi kali ini karena setelah gagal untuk Waduh. ngebuang untuk ke area buffer panelnya tapi bakal di cancel recall ya. Oke okay. kali ini alter ego di arah EXP lanernya atau offlineernya agak sedikit terpressure dan sedikit perbedaan. Nino nampaknya dia butuh bantuan dari Morfi sampai dia harus maju ke atas dan untungnya kali ini lihat, wow, evos untuk empat orang dua untuk alter ego kali ini, Momo Chan. Iya. Ini hausnya EVOS, mereka masih kuat dengan adanya counter yang dibawakan juga dari Fast Legend ya. Pendragon yang bisa menjadi kunci dari early juga sih menurut aku. Apalagi ke arah seorang Pai. Sementara Leo Murphy yang bakal coba untuk membabysit Nino mengusir perjalanan dari seorang Clover. Tapi Clover bisa ngecicil dengan muddles-nya ini yang cukup berbahaya dari seorang Melissa. Ya, betul. Memainkan ta range aja ta udah. Tapi nanti di arah level 4 ke atas, Clover yang malah cukup berbahaya menurut aku. Hmm. Dia bisa menjadi combo terhadap seorang Nino antara Lemur. Nino ini lagi-lagi akan bersatu bahaya. Instant point kill Clover, udah pasti banget. Udah pasti banget. Hmm. Dan yang itu yang harus diperhatikan dari EVOS Legend mulai dari sekarang. Sims kalau bisa nih, ada jungle-jungle yang bakal coba muncul dari tim Alterigo. Ini dimakan-makanin. Grimms, jangan lupa dia pakai daya hit juga. Dan ketika di arah Tartle ini terbuka, Dreams harus ngejar ke arah setiap Mau gak mau dari torosnya Roast-nya, execution bahkan Retribution-nya kalau bisa dia dapetin dan ternyata lihat Tsu hmm. Kali ini malah dibuat bermain oleh Udil. Iya, sementara dengan adanya pergerakan dari Tsu yang tadi udah lakukan jab ke arah pemain pemain dari Alter Egois, Sport, dia belum bisa untuk mencuri siapapun. Dan masalahnya ya kali ini sudah mulai spawn juga di menit yang kedua. Alterigo mereka suka banget sama pergerakan rotasi yang dibawakan sama Evil Legend. Mereka mau coba untuk dapetin objektif yang pertama ini. Tapi Leo Murphy masih mencoba untuk menahan di garda depannya. Pai? Masih tarik ulur. Ini terlihat dari first aja mereka nggak mau terlalu gegabah untuk melakukan objektif turtle. Yeah. Sampai akhirnya mereka, mungkin mereka bisa patahin satu pemain, pincangin dari alter ego esports sports yes, dia harus pasang ke Richelie Dan ini Dreams kalau misalnya dia nggak mau mengcover ke arah sana. Dia harus juga secara langsung ya. Aku kalau misalnya pakai uh, Masya Romer ya. Mm -hmm. Ini juga butuh apa ini, little-little kayak gini. Atau kalau ada landing yang kosong di situ nggak masalah. Karena dia bakal cepat banget untuk melakukan respon. Hmm. Untuk melakukan respon terhadap team fight Atau bisa karena backline dia cepat banget Rotasinya juga cepat Dan untuk kali ini informasi sudah diberikan Kalau Alter Ego udah ada dua orang berada di arah Little Wonder Yang harusnya concern oleh tim Devos Legends Apakah tartalnya akan coba diamankan oleh tim dari Alter Ego? Karena wow. dari segi leningnya mereka hilang loh Hilang satu Sosok oh iya. sangat penting Alter Ego hilang kali ini hmm, Saya masih mencoba untuk ini ya ngambil objektif dulu dan Udil dari dipaksa untuk ngeluarin black shoes-nya di area mid sehingga tidak akan ada black shoes selama beberapa detik ke depan untuk Udil sebetulnya Sillyboy masih gak mau terlalu overcommit mau ambil objektif totalnya karena dia juga ngelihat sebenarnya Infos Legend ini agak mainnya hati-hati banget deh oke okay. Dreams kali ini nampaknya tidak menjalankan Carsely Boy yang menunjukkan oleh Murphy malah tadi one shot great bisa disuspaice dari Boy <tik> Leo rasa Ini terasa mengamankan Carsely Boy dengan knockout strike dan thunder clash-nya. <tik> Masih bisa dihindari satu botor oleh Carsely Boy the Miracle membuatkan Miracle in Land of Dawn. Wow, itu, itu kalkulasinya sih. Timingnya sangat amat luar biasa Gila. dari Sally Boy sih. Itu memang pemain Lancelot, nggak bisa bohong ya. Itu faksen banget sih. Thorn Rose yang memang benar-benar dibutuhkan banget lah di saat yang tepat juga. Dan masih tersedia sementara dari emblem build-nya. Sekarang di Tree Shop ada di tangan dari Tas Bakal lebih cepat dapetin item. Dari eh, misalnya dari Lia di sini untuk Udil sendiri. Dia punya satu buah magic warship. Jadi lebih mengandalkan untuk burst damage. Demons, tapi lihat dari Seliboy dia nggak retribution dengan cooldownnya. Di sisi sebaliknya, dia, ujian, dia pengen team fight yang kuat. Dia pengen one by one situation dengan siapapun. Terlihat kalau dari segi posisi pos Legends untuk masuk ke dalam, ini mereka membutuhkan tas. Mereka membutuhkan Dream untuk membuat Udil ini bisa mengeluarkan choose-nya. Blinkusnya. Dipaksa baru ditangkap sama tas. Hmm. Karena ketika tidak ada udil Seorang Dream Sujit-sujit so -so dia masuk Dan Pendragon bebas uh -oh. banget dengan ngasih berbeda Karena lihat Pendragon Maka cepat dipasang, Dan peta missing si Dan inggring Membuat Pendragon Harus ditumbangkan kali ini Menjadi satu buah naga bakar hey, ya, oh, Happy birthday, tapi nampaknya masih bisa diselamatkan dengan ada satu buah sprint. Iya, untungnya tidak di-tube Di ya itu ya, kue ulang tahunnya. Ada surprise dari orang... Pai yang dimana Pai nya benar-benar dikejutkan dengan pergerakan dari seorang suci yang tadi dia, dia muncul yeah. dari D area, area bus Tapi memang dengan adanya Lili dari Udil Ini yang ngebuat Evose Agent mungkin mereka mainnya lebih nggak terlalu bisa nabrak ya Karena ada Angry dari seorang Udil Kalau dia mereka paksa untuk masuk nabrak ke arah Magic Shelf nya Udil Yang ada mereka dibalikin keadaannya karena terkena efek slow ya Karena di sini dengan kehadiran dari Pakito dan juga mungkin daerah sendiri Berhadapan dengan India adalah sumber permasalahan Dream sudah bakal mengalami kesempatan Gak bisa pulang dia Iya gak bisa pulang terkecil-kecil kan Kena slow effect Dan bahkan Seliboy kali ini dengan adanya pergerakan Dari Seliboy yang langsung mengamankan ...bisa dikontes oleh pemain dari Evo's Legends. Sementara Evo's mereka akan bermain lebih objektif. Di area bawahnya dua turretnya dimakanin langsung diamankan oleh Evo's Legends. Ya, ini cepat banget sih sebenarnya um, pengambilan objektif dari Evo's Legends... ...yang ditukarkan memang dengan satu buah turtle. Tapi balik lagi, Alter Ego adalah tim yang suka banget untuk melakukan team fight. Dan masalahnya ya, ini nino terlalu free juga sih dari ya, itu, tadi. Itu itemnya udah jadi BOD tadi. Uh, dan dia udah siap dengan wesker kali ini. Dan pergerakan seperti apa yang akan dibawakan oleh... Uh, Evo's Legends, Alter Ego sementara ini sampai di menit 6 yang pertama. Ini seakan-akan mereka bisa dapetin uh, momentum mereka. Tapi buat teman-teman yang mau mabar jangan lupa, Sampuan dulu pakai Head and Shoulder. Yes, Udah yeah, ada yeah, brand yeah. ambassador Iya Tigreal. Yeah, tigreal. <laughs> <laughs> yeah. Kita kalah sama 3D. <laughs> <laughs> Tapi Band Dragoon ternyata gak berhasil untuk mendapatkan gold buff-nya. Sally Boy juga gak berhasil untuk diganggu. Ini seakan-akan Alter Ego ya, mereka lagi coba pegang kendali untuk uh, apa ya kok. Game-nya tuh kayak bener-bener disetir banget sama Alter Ego. Oh, ya, meskipun memang temponya agak pelan ya. Tapi eh, iya. kalau kita lihat di sini, Alter Ego, mereka udah siap dengan komposisi teamfight mereka sendiri. Ini kehadiran dari Grog, yang selalu bisa memancing, uh, tuh. Uh, Murphy langsung. Wild well, Chars bersama dengan satu boblink yang tapi setuju Mencoba untuk menahan, tapi ternyata Udil. Masih bisa untuk meng-cover dengan Magic Children, mendapatin satu boblinknya. Tapi Pai mencuri ke area backline, dimana Tess lagi mau pulang. Ternyata nggak dikasih. Oke, okay, ini juga harus diingat oleh Alcarigo Esports. Kita lihat, Clover terlalu sakit dan terperangkap. Surprise! Tembakan first damage dari seorang hero. Bahkan membuat seorang Clover tidak bertahan dari kickball. Sally Boy, one-man situation bukan hal yang baik. Ingat, ini high and dry. Dia fighter. Damage bakal bisa Ditambah dengan Maleficar, tapi Pendragon terdeteksi. Mencoba ditangkap dengan satu pula baril. Bukan baril junior. Portal 1x24 jam. Gak berhasil menangkap pergerakan dari tim Ivo Seng. Gak apa-apa Gak hitung saya ya Aku knows Tapi kita akan melihat tentunya Dengan pergerakan dari Altrico yang udah mulai langsung nge ke area Lordnya Dengan tanpa adanya keraguan Sementara Pendragon sudah mulai dipukul mundur Kali in Dreams berarti lima panik depan Menjadi karir depan dari Ghost Legend Tapi ternyata Lordnya masih bisa ditahan Tapi harus berhati-hati Karena kali ini Lord yang sudah mulai dipoke Juga oleh pemain pemain dari Altrico Ternyata sudah ngebuka dengan satu gue Dua manisilasi tapi ternyata Mino Berhasil Oh my god, small mistake yang dilakukan tidak ada pengecekan bus secara berkala kali ini membuat seorang Nino ter down Nino ter HBD, biasanya dia yang melakukan happy birthday, tapi ternyata surprise dilakukan kembali. Bahkan terceimal terigo kali ini harusnya udah mulai coba ngecek semua bus dimanapun bus itu berada, karena satu kali tumbang Nino saja bisa membuat Evo Legends yang mengamankan lo kali ini tapi tidak mau tinggal diam. Di sisi berikutnya Leo Murphy dengan setengah darah, dia pun masih berani. Ingat, dia tidak boleh untuk Kalau mau Leo Murphy all in, dia butuh satu bawah watch tapi lihat di belakang Blake Jones dan bahkan Five melakukan zoning out run dan forest dan retribution. Dia aman kalau tercali oh. by the back. Coba untuk melakukan split-truz di area Minian. Miniannya sudah mulai berjalan. Dan bahkan empat pemain dari penjajian tumbang. menyisakan tas sendirian saja, Udi. Ini bencana! Apakah One Strike Force akan coba dipaksa tapi nampaknya enggak. Mereka lebih memilih untuk mengundurkan niat mereka. Satu babes Turet. Mereka coba dipecahkan. Rim Iskami Dan para pemain dari tim E-Moss Legends mereka sudah kembali hadir ke land of God. Hampir saja ada One Strike Force. Hampir! Udah lumayan ada dak ser, e, Iya, Nino yang tadi dikejutkan dengan adanya pergerakan seorang susu Jin yang ngumpet di area bus, dia malah mengejutkan balik. Lumayan main dari dengan 4 pil Gak ada yang benar-benar kayak bisa ngelok ke arah seorang Nino-nya, karena tadi Jelly Boy juga masuk di timing yang pas banget dengan satu buah puncur dan juga tonrosnya. Sehingga ketika susu tumbang, udah pasti L3 gue bisa ngamanin Lord ini. Okay. ditahan, diterbangin. Lordnya masih ditahan, banget. Super Minionnya keluar lagi, ya kan Ditahan lagi, nanti Super Minionnya masih jalan lagi. Enak di landing lainnya, Cimu. Iya, ini nunggu mid sama bawahnya, Cimu. Iya nih, kayak gini, buka lagi nih. Dah, ah. nah. ya kan? Betal Bayar lah. parkir dulu, Pak Lord. 10 detik lah, 10 detik. Bisa apa enggak nih, kita nggak tahu ya. Tapi okay. lihat tapi nampaknya gak cukup untuk wave yang selanjutnya Lo akan coba dipecahkan dengan cukup pasti. Tapi di sisi sebaliknya turret sudah pecah oh, sempat. Masih sempat Masih sempat Super oh, Minion <laughs> Wow ini cuan banget tapi lihat di sisi sebaliknya Mereka mengomongkan tip turret dan offline nya 8000 gold difference dengan 9000 Eh sorry 8 different gold Tadi udah langsung nambah ke 9000 8000 jadi 9000 ya Cepat sekarang, ya. banget Cepat banget karena dua inhibitornya langsung pecah juga Ji. Tiga nih. Tiga Giga, ini yang di bawah karena minionnya udah mulai berjalan juga. Kali ini wow. oh, oh, oh, sakit wow. banget tuh rekan-rekan sahabatnya Jason Nino dan bahkan Lemurvi mencoba untuk menahan pergerakan dari Evo's Legend yang mau coba untuk nge-clear minion di area bawah. Teman-teman, Pai bakal mau akan di section di area mid-nya. Tapi sepertinya ini di di area bawah ini masih bisa ditahan oleh EVOS Legends. Hmm. Yang bahaya adalah tadi kalau di bawah itu dipaksa teamfight sama EVOS Legends. Leo Murphy-nya bisa masuk pakai flicker. Leo Murphy-nya bisa pakai wall charge dan di tahap Itu malah punya di tahap berat-berat. Lihat, one-by-one one situation. Selly Boy udah mulai harus respect dengan Sun Tzu Jin. Dipaksa ke arah belakang. Dan lihat yang dari seorang sirpai. Terlalu sakit oh, dan no. one hit. Sun Tsu ter-take down. Dipaksakan, tidak ada coverisasi dari tim Evo. Kosli so kali ini nggak bisa mengawal. Winnow telah dibuka. Tanda-tandanya akan bertanda pertanda buruk kalau mereka memaksakan tim fight jujur. Mereka harus reset. Biarkan luar ini di tangan dari Alberto. Yes. bahaya, win nature gak ada, ada Jin Yes, dan juga bahkan dengan gol yang terpanggung cukup jauh sekali Wah. ya. Sebenernya, Alter Ego, mereka punya cancer, di buat hampil, itu bottom inhibitor, tapi diselesaikan dengan minion, dan ini dia pekerjaan rumah kedua untuk Universe <tos> Legends. <tos> Waduh Mereka mau gak mau harus ke defense. Dan mereka, untungnya ya, yang mereka culik Susu hmm. Jin Jadi, pas Lordnya udah muncul, Jinnya belum spawn, udah pasti Alter Ego gak bakalan kehilangan Lordnya. Ini Lordnya bisa diamankan tanpa ada yang kontes yang bisa dilakukan oleh EVOS Legend yang di saat sekarang ini inhibitor turretnya udah kosong melombong untuk EVOS Legend. Jadi Alterigo ego mereka bisa aja nge-end game ini secepat mungkin kalau mereka bisa masuk bareng dengan adanya Lord. Di posisi dari item dengan perbedaan network hampir menyentuh angka 9000 Ini udah terlampau mungkin dua item Oh Iya, oh wow. Dah. Ini dia main Lord yang bisa nge-charge secara langsung juga jadi... Benar-benar semua fokus kita untuk EVOS Legends ini bakal oh. ada di tas. tas Sama satu, jangan pas. sampai Nino buat roketnya. Nino kalau masih pakai sniper gak apa-apa. WS card gak apa-apa, tapi kalau udah dia pakai Benet. roketnya itu bahaya. Tapi lihat Nino mau coba end game karena base-nya, dia salam seriko. Take the game. Oh my God, dua poin panu. Nino. Udah terlihat ada rencana jahat Wah. Ada udang di balik bawah Dan Alterigo memecahkan listriknya Memecahkan semua yang sudah dihadapi kemarin Minggu yang berat kali ini menjadi mimpi yang indah untuk tim Alterigo Dan ternyata EVOS Legends mereka belum bisa untuk membalaskan dendam mereka Di leg yang kedua Kekalahan masih dipegang oleh EVOS Legends dan Oh malam, mereka lebih memantapkan performa mereka di minggu ke-6 kali ini. E, itu gameplaynya si uh, cewek. Iya, konsil ke tengah. Dia Bebuk flicker bus. juga tadi, uh, cepat flicker loh. Kan 4 kali hit kan? Iya. E, Gila sih. Matrix, Matrix lagi-lagi ya. Lagi-lagi Matrix. Matrix. Tapi <laughs> 2-0, lihat semua. <laughs> Dilepas gelangnya. Alter chance, mereka. Rencana jahat, Rencana jahat itu namanya, jahat. di konsil Oke. langsung. <laughs> betul-betul dan gareng nyangka loh aku kira bakal kayak nunggu Lordnya masuk kali ya tapi ternyata tidak perlu menunggu Lord sampai menyentuh karya base dari EVOS Legends and All 3 tanpa balas ini dia Nino Leon Murphy lah.